Welcome back to my channel, di video kali ini saya akan explore air terjun guys Oke okay, guys, langsung kita, let's go Oke okay, guys, sekarang kita sudah memasuki hutan untuk menuju ke air terjun Oke, okay? ikuti terus video ini sampai habis ya, let's go jalannya sangat ekstrim sudah bisa lihat di sekitar saya ada nampak jurang oke sekarang kita mau Turun sampai air jatuh, guys. Kita harus ekstra hati-hati. Oke, okay, sekarang kita lanjut lagi ke bawah. Tadi sudah melewati. Jalan dari atas sana kemarin jalannya sangat ekstrim kalian bisa lihat ke sana kamera Bedanya sangat ekstrim guys kalian bisa lihat Oke lanjut Oke sekarang saya akan turun Kita harus ekstra hati-hati karena jalannya sangat Curam, guys! Aduh, mantap, guys! Nonton terus video ini karena kalian akan bisa melihat langsung keindahan air terjun pangka guys Oke, okay, kita lanjut karena air pergunya sedikit lagi kita sudah sampai, kalian bisa lihat sudah beredar suara gemuruh air, guys. Oke, okay, let's go. Lanjut lagi. Kita melewati jalan air, guys. Yang sudah kering airnya. Kita harus hati-hati uh. Kita bisa lihat dari kejauhan Air perjuangan sudah kelihatan nih guys Oke okay, let's go nggak sejajar, jangan sekal, turun ke bawah ya guys, oke, okay? mantap. Kalian bisa lihat dari kejauhan, mantap guys. mau turun ke bawah guys, jalannya sangat ekstrim guys, kita harus hati-hati. Oke okay guys, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe guys Kita sudah melewati beberapa rintangan, oke kita turun lagi sampai ke bawah untuk melihat Keindahan air terjun guys Okay let's go Kita sudah hampir sampai guys Kita tinggal lewati satu rintangan lagi Untuk turun sampai di bawah sana guys Oke Mantap Cari jalan Supaya bisa sampai di bawah guys Kita mesti melihat Dimana yang bisa kita lewati Kita harus Tetap hati-hati Untuk keselamatan guys karena di sini kita tidak menggunakan alat apapun, guys. Wah. Jalannya sangat Ini yang ketiga. Rintangan yang ketiga yang kita lewati, guys. Mantap. Uh. Mantap. kita sudah sampai di bawah kalian bisa lihat air terjun a few moments later terjun panca guys mantap huh dari perjalanan kami dari atas sana guys kalian bisa lihat begitu banyak kerintangan yang kita lewati agar kita bisa sampai di air terjun sini guys mantap guys mantap laginya sangat kencang guys Senang ekstrim, jadi kita harus cepat-cepat negai kalau kan. Kalian bisa lihat anginnya sangat kencang guys. Oke, okay? kalau kalian sudah ini nih, jangan lupa kalian klik tombol like, comment. Guys, sekarang kita sudah naik dari Air Terjun di bawah sana. Karena kita sudah dalam perjalanan pulang, guys. Kalian bisa lihat perjalanannya sangat ekstrim, guys. Kita harus sudah hati-hati dengan keselamatan, guys. Karena kalian bisa lihat kalau kita jatuh di bawah sana, ya masih ada kalian. Ya, guys, kita sudah hampir sampai di sini. Perjalanan cukup lumayan menguras tenaga, guys. Huk!